ini sempit bambu murah hmm, ada bulunya kasar ininya hmm, bulunya pada keluar ini saya jatuh di makanan terus ada khas jamur juga di sini warnanya berubah jadi coklat tua Kita coba tes tebalan tebalan cukup tebal tes kelembapan pakai alat moisture meter 6-7 tes patahin hmm. karena dia lembab dia bakalan begini bambu trifinity halus tidak ada bulu 10 meter, 5 mili saya kelembapan sumpit nol, jadi benar-benar kering kalau benar-benar kering, dia akan langsung patah seperti ini